nah itu membentuk uh, identitas sama orang juga kan di masa-masa awal. Oke, okay. nah uh, saya membagi untuk menengkancor itu saya membagi menjadi tiga nah, pertama lewat sketsa, studi sketsa, studi uh, kontradili dan model dan yang ketiga adalah studi lisan. Nah saya di bab dua seperti ngomongin cara di Saya mencoba mengeluarkan dulu membandingkan dengan sama saya lewat studi di sketsa lalu uh, potret dewi atau model dan juga lukisan. Nah di dalam sketsa saya menemukan uh, dua corak garis sketsa yang itu saya tulis di situ uh, dan itu menjadi sketsa corak Syahril dan Danarto dan sketsa corak Mulia Jiwi, dan Sunarto PR. Jadi tadi Ini sadar, ini memang sadar Dalam arti pengaruh antara senior dan junior Itu atau saling mempengaruhi itu memang ada Dan itu terlihat dari corak sketsanya Nah saya membagi dua itu karena mereka adalah Danarto, Mulya Sunarto itu orang-orang awal sampai nanti tersakir, gitu. Nah, itu turunannya yang saya nanti saya jelaskan itu menjadi generasi seperti MH Iksan, lalu ada siapa lagi? Sumono, PR, terus ada Isna ini, MH Indros. Nah, itu mereka terpengaruh dari itu. Nah, itu. Bisa dilihat dari spesa dan saya, saya lampirkan. Nah, di situ uh, itu sama seperti halnya uh, selama saya ber, berboleh mencari ini juga banyak uh, seniman-seniman yang mengatakan bahwa kalau komunis yang berkembang itu khas banget dari sini. Bahkan kalau mau itu kelihatan kalau lukisan itu pasti orang yang meraih saya Ternyata saya... saya saya memahaminya dari situ sketch side, garis yang itu dibagi menjadi dua karakternya nanti ada yang meniup, dan yang ini sudah saya tulis semua di sini saya, itu terus sampai ke oh, nanti lukisan nah lukisan di periode 59-69 itu beragam ibaratnya beragam gaya itu ada dari abstrak ada realisme dan itu realismenya mengarah ke realisme ekspresi. Malah saya uh, di dalam kesimpulan bahwa uh, di sini saya mengatakan bahwa apa praktek kesenian dari sangat penunggu yang berupa dari yang bisa sampai orang keliling, sikap dan sebagainya itu adalah bentuk praktek dari pemikirannya sudah ngomong. Nah salah satu lewancaranya adalah kali sebuah yang sangat umum dan sangat populer ada di dalam anggota masyarakat manusia. Kemudian pada daerah di sana di situ. Nah. Terima kasih Mas Rif. Uh, saya mungkin ingin menyambung uh, sebelum nanti saya yang pas waktu pertanyaan terakhir untuk teman-teman uh, pertanyaan dari Ah, siapa kamu? tadi tentang gimana hubungan atau relasi antara Sanggar bambu dengan lekra itu sendiri. Di sini disebutkan bahwa Sanggar bambu itu tidak melihat pada politik atau corak politik apapun. Ideologi seperti apa yang beroperasi dalam tubuh Sanggar Bangku di lusku, 10 sepuluh tahun periode awalnya? Nah, contoh, contoh kasus adalah Chabir. Chabir itu menyerdatangkan di tahun Di tahun 2004 ada Ajamt muncul yang salah satu pernyataannya adalah anggota Sanggar Bangku dilarang ikut kelompok. Okay. saya wawancara dengan uh, salah satu yang top yang secara masih berdiri dan masih itu tidak pernah ada pelecehan terhadap sambil maupun anggota selektor lainnya. Nah, ini kembali saya memahami bahwa ini adalah sanggar yang berdasar adalah persahabatan keluarga. Tapi memang kalau fungsi ada dan sanggur itu adalah salah satu Angketa yang ikut uh, Buku Jakarta. Jadi pernah ada konflik tahun 64 yang itu memunculkan nanti nama Sanggar Bambu hmm. dengan titik 59 itu untuk menyatakan Sanggar Bambu asli yang di Jogja dan Sanggar Bambu Jakarta hanya menggunakan Sanggar Bambu Nah, hmm. ya, sambung Pengurusan. semua penulisan nama Sanggar Bambu itu sambung dan itu semua tergabung kembali berkumpul kembali dan dihapusnya e, angka lima sebenarnya di belakang itu di tahun 1969 ketika peringatan sepuluh tahun e, ulang tahun dari Serdang dengan surat terbuka surat dari Pak Anto PR selaku ketua dan momen itu Pak Anto PR urus Jabatan dari ketua nah terkait uh, ini apa nah, saya membacanya bahwa dari 10 tahun itu sampai keperalihan di di era orde lama ke orde baru uh, aku tadi menyebutkan bahwa ini bahwa sanggar bambu ini uh, membentuk arus di antara arus besar yang selama ini dikatakan uh, arus besarnya adalah humanisme universal dan nah, arus besar sosialis ternyata uh, ada arus yang dibuat, apa, yang dilakukan oleh sang pelaku terbuk dan terbukti selama sepuluh tahun itu, yang itu adalah wujud praktek dari pemikirannya sudah kokoh, yaitu nasionalisme purbais. itu kenapa? Salah satunya dan salah satunya nanti adalah di dalam sisa dari era orde lama yang itu menjadi satu-satunya kerbol itu wujudnya lewat apa pameran pameran bersama aksi natal di kantor dan Jakarta tahun 68 sampai enam sembilan enam delapan desember sampai januari nah itu wujud wujud uh, saya memandangnya sebagai akhirnya menjadi kerbol karena apa karena di dalam pameran tersebut Afandi ikut, terus Nasional ikut. Orang-orang yang tersisa dari era-era orang Jerman itu ikut, ikut pangeran di sini. Dan namanya tertulis ada di Selain itu di dalam, di dalam internal saya bagi mulai muncul orang-orang baru masih sangat sike, seperti Saya tadi katakan masih ada yang saya mungkin masih. Bono Nadi nah, itu Jadi jadi um, satu-satunya gerbong ya. Dia melewati peristiwa itu Untuk menyebabkan peristiwa peralihan dari Orde Lampat Oleh Bani Jadi saya terima kasih Oke, terima kasih Mas Arief uh, Pembangunan segalanya untuk Mas Arief Untuk penjaraannya yang lengkap <tuk> dikit, ya. Sudah ujian masih ada di ujian lagi. ujianin lagi ternyata. Ya, uh, satu pertanyaan terakhir kalau ada dari teman-teman sebelum kita mengakhiri uh, diskusi sore hari ini. Mbak kutu paparannya dan terima kasih banyak untuk cerita-cerita dari para pelaku ya generasi sanggar bambu yang masih aktif sampai sekarang dan yang meneruskan uh, ini perjalanan panjang organisasi sanggar bambu yang memang bertahan selama beberapa dekade ini luar biasa dan dari paparan ini aku jadi belajar gimana caranya atau strategi sanggar bambu untuk bertahan dari dekade ke dekade ini kolek, salah satu kalau disebut, sebutannya sekarang ini kolek. Kolek, bikin tulisan. Sekarang kolek itu. Oh. Ini kolek yang eksis banget. Sampai sekarang masih eksis. Dan melewati berapa presiden dan berarti kan. Nah, dari bukunya Mas Atif ini jadi tahu, gitu. Oh, strateginya ternyata seperti ini. Kelenturannya seperti ini. dan Seperti yang disinggung Mas Danang tadi kan, spiritualitas yang juga kuat. Bahwa menempatkan, Jakarta sebagai penyambung nafas, mengenai nafas, kemudian Jogja adalah jiwanya karena pusat apresiasinya dan pengabdian terhadap masyarakatnya terbesar atau berpusat ke Jogja dan tubuh tubuhnya di kota mana? Seluruh Indonesia tubuhnya karena manifestasinya ingin Gak heran kalau ternyata bisa se-exis ini Karena memang se... apa ya... sebetulnya mungkin se-stool se gitu Oh boleh gitu itu Oh boleh <tuh> gitu, so gitu Jadi terima kasih banyak Dan cerita-cerita um, ini betul-betul penting gitu. Karena pembicaraan sejarah kolektif Memang udah ada beberapa buku yang berulis Tapi masih dan dari cukup sih tentang sejarah komunikasi di Indonesia kalau misalnya kita urut dari zaman Sanggar itu memang masih banyak ke kita untuk mengembangkan um, perjalanan dari sejarah Sanggar ini. Jadi itu kita dan apresiasi Ipa untuk penulisan buku ini dan juga oleh itu dari tekanan sosial politik dan terima kasih sudah tidak terlalu aktif, mungkin memang masih ada, cuma butuh terlalu untuk sanggar. tapi kalau misalnya percicipannya coraknya masih ketahuan. jadi saya terinspirasi pelan-pelan dari penelitiannya mengenai corak, tumbangan, cara-cara ini. nanti nanti bisa ngobrol lagi tentang itu. masih di ini ya untuk uji ya. jadi saya saja. nanti nanti bisa dibawa. Hmm, jadi saya ada dua refleksi Tapi tak baca aja Jadi refleksi yang pertama itu tentang Untuk um, waktunya uh, selama Apa ya, refleksi mengenai buku itu Untuk tulisan namanya Bagi saya sudah jelas ada Apoliasi politis di kompok-kompok Sebenarnya untuk menurut dunia nasional kenyataannya memang pada saat itu ada poin identitas nasional yang memberikan kesempatan bagi negara untuk masuk terdalam dari topi kesenian ini dan menciptakan narasi ekonomi budaya serta menunjukkan rasa eh, kekuatan terhadap identitas nasional sumbernya itu jadi membentuk eh, teknologi budaya Indonesia seperti apa. dengan segala kelebihan dan kekurangannya nah ini menunjukkan betapa karya seni sebaliknya bukan aktivitas yang tertutup berdiri sendiri transcendent, atau transenden tetapi merupakan produk dari praktik sejarah tertentu dan karenanya mengandung jejak gagasan nilai dan kondisi keberadaan kelompok-kelompok tersebut dan wakil-wakil mereka khususnya para seniman. Hmm. Versi refleksi kedua untuk yang saat ini sekarang kontemporer sangat baru di masa-masa awal sepuluh tahun awal itu memang berkelindan dengan perang geologi sehingga harus memilih mau pakai jantung yang mana gitu mungkin tapi kayak harus jelas gitu nah dari sana saya sangat bagi saya menarik sekali putusan keputusan yang berdampak ke posisi Sanggar Bambu hingga uh, sekarang, Sanggar Bambu dengan segala tetananya bisa bertahan hingga saat ini uh, Mas Atif dengan pantas uh, melampung eh, 10 tahun awal kelahiran Sanggar Bambu dan ini merupakan catatan sejarah yang penting untuk kita pelajari bersama dan memberikan sembansi pada pendidikan, khususnya sejarah seni rupa serta akhir uh, membantu mengatakan sangat bambu dalam konstelasi sendiri Indonesia iya terima kasih Oke. terima kasih terima kasih terima kasih uh, uh, ya. terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mas kasih terima kasih terima Uh, terima kasih juga Mbak Putu uh, sukses untuk uh, proyek tugas akhirnya juga semangat teman-teman uh, yang hadir terima kasih saya mengundangi keluarga uh, besar IPAU mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir sore hari ini sampai jumpa lagi di acara diskusi di IPAU selanjutnya selamat sore.